Nah di sini aku bawa dana kenakalan itu 170.000 dan seperti biasa di sini kita bakalan lagi tes keberuntungan di pola yang baru nih guys ya kita pakai pola di awal-awal itu 50 putaran langsung ya langsung main di bettingan 6 ribu satu lagi nah dapat langsung lope pecah juga dong oke nggak mau guys ya kita langsung... masukin lagi di sini anggur pecah kali 12 bagus oke Candy ungu jadi ungu please nah jadi ungu satu lagi oke jelly ungu satu Anjim tapi lumayan guys ya. kali 18 dengan kita di sini dikasih super B ya guys ya 200. Hai guys, jumpa lagi seperti biasa bersama saya lagi guys ya. Kita bermain lagi disini, di sini di Sweet. Bukan aja yang biasa guys ya. Nah, di sini aku udah kena kalan itu 170.000 dan seperti biasa di sini kita bakalan lagi tes keberuntungan di pola yang baru nih guys ya. Kita pakai pola di awal-awal itu 50 putaran langsung ya. Langsung main di bettingan 6.000 satu lagi. Nah, dapat langsung lope pecah juga dong. Oke nggak mau guys ya. Kita langsung dikasih free spin di sini, free spin gratisan yang lumayan cepat ya. Lumayan cepat baru beberapa putaran dari auto spin 50. Kita langsung dikasih di sini, cuman kita lihat di sini hasilnya masih ngeprank belum ada yang pecah, nanti pecah. Pisang doang kali 4,200. Oke, 4800 Oke, pisang connect, candy kurang 1. Aduh, nggak mau tambah spin dong. Apel pecah kali 5 lumayan. Hmm, pisangnya kurang 1, coy eh kali tujuh, guys. Ya, ada kali dua nya juga sih. Oke, gocap dapat lumayan, 5 hmm, dimasukin lagi di sini. Anggur pecah kali 12 bagus. Oke, candy ungu jadi ungu please. Nah, jadi ungu satu lagi. Oke, jadi ungu satu anjim Tapi lumayan, guys. Ya, 15, 15, kali delapan belas. Dengan kita di sini dikasih super B, ya, guys. Ya, 298. .000. Nah, cakep, yuk! Profit, profit, profit, yuk! Bisa, yuk! tambah lagi profit-profit. Oke, cakep. Konek lagi semangka, manggisnya kurang. Kali 8, oke lumayan. ribu sudah 439 440 nih mantap. Oke, nambah lagi 11.500 dan di sini tinggal dua putaran terakhir. Last di sini bakalan konek apa enggak? Kagak, coy ya kita dikasih 450.000 dengan free spin yang lumayan cepat ya dia free spin pertama disini kita udah dapet 500.000 ya guys ya 540.000 selalu kita sini langsung ya guys ya naik nah di sini aku matikan langsung karena udah profit di bettingan segini dan sini aku coba reset di bettingan 250 perak kita kasih ke turbo spin 30 nih guys ya kita langsung main kalem aja 30 turbo spin udah cuan ya guys ya kita mah mainnya main santai baik guys ya udah dapet sekian kayak lima kali lipat dari modal mau udah cukup daripada kita paksain ngejar yang 1000 atau 2000 ribu malah rungkat malah nggak jadi dapat apa apa yang mending segini ya modal cepet nah ini 500.000 lebih kita wd gitu aja guys, ya. dan seperti biasa di sini terima kasih yang udah pada hadir yang baru nongol atau baru gabung di sini thank you banget udah ngeluangin waktunya ya bang ya jangan lupa dibantu like comment sharenya bang dan juga jangan lupa juga yang belum subscribe di subscribe dulu ya. Nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru dari channel kita ini bang ya. Karena di sini bakalan setiap hari update pola-pola terbaru untuk bermain di game Permafrost Play dan lebih tepatnya sekarang ini kita kita bermain di Sweet Bonanza yang biasa bang ya. <tuh> yang enggak ada saljunya ya. Modal 107 kita udah dapet sini 540 berarti udah ada cuan 400 lebih udah mantep banget udah masuk ke minimal kita WD ya minimal lah minimal kita WD 500.000 maksimal kita WD max spin bisa tapi kalau ngejar max win di bawah ini susah coba gue belum pernah lihat ya gimana max win di bawah ini coba ya, perkalian berapa dari bet ya kan nah di sini kita lihat nih uh, di bettingan dua ratus perak aja di sini kita belum dikasih yang namanya ya pecahan sampai nash ya masih pecah dua kali dua kali stop dua kali stop dua kali stop dan sini ada kelar 30 puluh quick spin Nah, di sini aku bakalan tambahin ke putaran 70 ya. Bettingan masih sama, bettingan rendah aja kita mainnya di sini. Karena udah cuan, di sini, tapi di sini aku masih penasaran dengan putaran demi putarannya, makanya di sini aku gasan aja lagi tambahin lagi ke pola berikutnya ya, yaitu di 70 putaran spin bet 250 perak. <tuh> Semoga kita dikasih yang namanya free spin gratisan di bet segini lumayan juga coy, 20.000 ya. 20.000 tanpa buy spin ya guys. Nah, ini di scatter manggis pecah love nya kurang satu dong itu disusunnya udah bagus banget loh love nya udah bagus banget disusunnya cuman gak ada nomor satu lagi ya kalau ada satu lagi dapat dapet ya, ya Oke selalu tinggal 538 aman masih aman kayaknya lah kita mainnya video 250 per ya kita mainnya di nomin ah dapet coy dikasih free spin coy ya dikasih free spin, ya. spin 20.000 nih ya kalau kita buy kita lihat nih hasilnya bagus apa enggak nih sekitar kedua nih ya. Oke, anggur pisang omong oh ke eh, set, buset Kucangnya banyak kali oke lumayan kali 8 jadi 2600 nah, geliran bed kecil pecahannya bagus cok cuma perkalian sih perkalinya belum nongol ya perkalinya masih am... hmm kali 20 nggak connect oke semangka pisang boleh candy biru atau anggur anggur dulu semua atau manggis nggak mau kali 6 lumayan seribuan Oke okay, empat sisa empat putaran lagi di sini ya oke okay, hmm, anggur semangka pisang aduh pisang kurang satu di sini ada triple perkalian kali sembilan belas padahal tuh ya 3400 jadinya tuh cakep anggurnya pecah kali 10 kongol oke okay, manggis semongki pisang aduh pisangnya tapi lumayan ya kali lima belas eh kan belas belas lima ribu nah jadi di sini kita dapat nest ya dapat nest nih. 13.800. Lumayan lumayan. Kita nambah-nambah profit nambah lagi nih dong. Kali-kali gede turun. Buset dah. Kaliin lagi dong. Nah, itu dia ya. Kali 12. Langsung kali 22, kali 3.000. Weh, langsungnya 8.500 ya. Mantap dapat mega mega loton kita di sini ya. Nambah lagi cuan kita di sini 8.500 dan di sini 22.390 perak masih pecah cakep banget anggur boleh sayang Aduh gak mau dia ya 510 dikali 11 5600 main nambah lagi dapat nice di sini kalau ditotal-total hampir 30.000 kita dapat ya hampir ke 30.000 kita tambah Fritz Pinker di yang di bettingan 250 Rek eh. atau saraba itu 20.000 ya 28.000 Oke mantap lain guys ya, udah dapat sebungkus rokok tuh ya. Sisa 50 putaran lagi dan seperti biasa di sini aku selalu ngingatin kalian semua guys ya. Bahwasanya di sini cuma sekedar hiburan semata, jangan dijadiin mata pencarian atau patakan mencari. Ya, untuk keperluan sehari jangan cok ya. Jadikan ini cuma sekedar hiburan semata, pelipur, ya, pelepas penat, penghilang suntuk. Dan sebentar biasa juga di sini yang paling penting itu jangan kalau pengen deposit atau ingin bermain Kalau mau modalin itu bawa modal dana kenakalan aja cukup ya guys ya Cukup bawa modal dana kenakalan jangan sampai pakai dana keperluan pribadi Cuk, jangan cok, enggak banget coy kalau pakai gitu gini, untuk ginian tuh Pakai dana pribadi yang enggak nggak, nggak bagus Enggak bagus ya Cukup pakai dana kenakalan kalah ya udah menangnya mantap ya guys ya Karena hoki kita beda-beda guys ya menang kita syukur enggak menang kita enggak pusing cok. karena kita pakai dana kenakalan dong ya Oke okay, 561.000 kita bakalan WD ini 560 atau 550 ya karena kita lihat ini sih putaran masih lumayan banyak kalau nggak connect jadi turun bisa 20 putaran lagi ya 20 putaran lagi kalau nggak ada apa juga cabut <tuh> kita lihat nih, 10 putaran terakhir nanti kalau nampak dapat apa enggak dagannya? Ya udah kita coba aja ya. Pokoknya terima kasih untuk kalian semua bosku ya yang udah nonton uh, yang selalu mampir ke channel ini, yang selalu support dengan buah, jangan cara ngelike like komen sama share. Thank you banget. Nah, yang baru bergabung yang udah subscribe lagi nyalakan juga notifikasi loncengnya itu thank you banget loh, Bang ya. Thank you banget. Thank you banget pokoknya jangan konsumasi mampir ke channel kita ya. Oke. Okay? Di sini ya udahlah semoga kalian profit juga ya dengan menggunakan trik pola terbaru dari saya ini. Semoga kalian lebih hoki dari aku, lebih profit dari aku. Pokoknya WD, intinya WD guys ya, penting WD guys ya. Oke okay lah. Seperti biasa di sini juga bakalan aku akhirin aja lah ya karena nggak dapat lagi nih kayaknya guys ya. Oke, okay, thank you banget. Kita bakalan jumpa lagi di next video dengan trik pola terbaru bermain di Speed Bonanza lebih tepatnya guys ya. Oke, okay, seperti biasa, salam sensasional. Dan bye-bye, thank you, besok.